Halo sobat Lindinger, pencinta asap tembakau, saat bicara yang beragama dekat. Assalamualaikum. Salam damai sejahtera. Pemuswa sihat budaya. Coba kembali dengan saya di channel Lindinger. Sobat Lindinger, dia ganteng itu relatif, tapi kalau dia yang itu baru namanya kreatif. Bapak kali ini saya akan review uh, aksesoris tingwe ya, mengapa tingwe uh, pipa, pipa rokok ini. Uh, seperti ini penampakannya. Ini. ini pipa rokok dari bahan kayu kopi ya, original lokal Indonesia. Di, seperti ini bapak ini panjangnya 12 cm finishing halus ya tanpa ada bahan tambahan ngecatannya di alamin tanpa ada warna tambahan Ini dari kayu kopi dibentuk di atlas di finishing demikian rupa Halus, alami, natural, tanpa ditambah lagi dengan pewarna lainnya, ada ringnya, ini kan Bung Multi untuk semua ukuran rokok sobat ini ya. dari standar mil dan isi atau bahkan di tangan bisa masuk. Ke sini. Tentunya bulat panjang, ya. lubangnya cukup lebar sobat ini ya. tentunya Bentuknya warnanya kuning. Misalkan coba gunakan pipa ini untuk merokok. Seperti apa rasanya? Apakah ada perbedaan ketika merokok tanpa pipa dan merokok dengan pipa? Rasa, aroma dari tembakau berubah. Saya akan coba listing dulu, seperti ini lihat. Saya akan mencoba pipa kayu, bahan kopi. Ini coba tampilin dulu rokoknya di nah. tempat kau wish yes. ya ada kan? replika dan Rokok kami memang bukan kualitas Tapi rasa kualitas Tidak kalah dengan rokok pabrik Seperti <Susukain> tinggal Yuk ijrah ke tinggi, Hemat murah bermaren Meski di Masa pandemi Kita tidak khawatir Berapapun harga rokok pabrikan lainnya, Karena dari dulu rokok kami memang bukan Batu Indonesia adalah rokok tunggu. Semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok tinggi Sobat dindingar boleh mencoba berbagai macam tembakau yang ada di Indonesia. Saya dengan tembakau jadi sobat dindingar review saya tentang. Uh, merokok menggunakan pipa bahan kayu kopi ya seperti ini. ingat merokok jangan takut mati kalau mati akan ada korendohidopini ciao